duduk pojok pembacaan riwayat hidup singkat almarhum oleh keluarga kepada yang mewakili dipersilahkan hidup singkat dari almarhum Ibnu Ardi Ranteaw lahir di Tarongko pada tanggal 29 Desember 1967 almarhum adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Sam Piali dan Ibu Yohana dan memiliki 12 orang saudara Almarhum menempuh pendidikan umum SD, SMP dan SMA Makalito Raja menempuh pendidikan Sebapolri Polri Angkatan 1990-1991 di SPN Karombasan Manado dan lanjut PAG Polri di SPN Labuan Penimba pada tahun 2015 pada tahun 1993 menikah dengan Esther Warsono dan dikaruniai lima orang anak yang pertama yaitu Bricka Octavianus Jansen di Kesatuan B.A. Polsubsektor Tinombo Selatan dan menikah dengan Steffi Plangiten dikaruniai dua orang anak yang pertama Vianita Felicia Luisa yang kedua Virginia Diapitaloka anak yang kedua Rocky Hartono Sarjana Hukum bekerja di Kementerian Perhubungan BPTD Wilayah 20 Sulteng Satvil dengan putri Mesitas Dicitaga dan dikaruniai dua orang anak yang pertama Matia Andriani Ranti Allo dan yang kedua Mateo Riksa Taga Ranti Allo anak yang ketiga Britu Heri Warsono di Kesatuan RTS Payangkara Palu Polda Sumut yang keempat Britda Alan Prasetya di Kesatuan Batalion A Sat Brinopda Polda dan anak yang kelima yaitu Yusuf Ranti Alol yang masih duduk di bangku sekolah dasar awal sakit dirawat di RS Ayungkara pada awal bulan Januari 2022 kemudian dirujuk ke Makassar selama satu minggu dan kembali ke Palu dua hari kemudian Dibawa kembali ke Rumah Sakit Bayangkara Palu, dan pada Senin, tanggal 1 Februari eh, 31 Januari 2022, pada pukul 23 lebih 50 menit, tutup usia 54 tahun 1 bulan. Demikian riwayat hidup singkat. Mata pada tanggal 29 Desember 1967 Pendidikan Umum SD lulus tahun 1978 SMP lulus tahun 1982 SMA lulus tahun 1985 Pendidikan Polri Seba Pol Supria lulus tahun 1990 Garing 1991 PAG Perwira lulus tahun, lulus tahun 2015 Riwayat Kepangkatan TMT 5 November 1990 Diangkat menjadi anggota Polri dengan pangkat bribda, TMT 1 April 1996 dinaikkan pangkat setingkat menjadi Bribto TMT 1 Januari 2000 dinaikkan pangkat setingkat menjadi Bribko TMT 1 Januari 2004 dinaikkan pangkat setingkat menjadi Bribka TMT 1 Januari 2009 dinaikan pangkat setingkat menjadi Aibda, TMT 1 Januari 2011, dinaikan pangkat setingkat menjadi Aibtu. TMT 23 Desember 2015, dinaikan pangkat setingkat menjadi Ibdah. TMT 1 Januari 2020, dinaikan pangkat setingkat menjadi Ibtu. Riwayat Jabatan, TMT 4 April 2007, PS Kanit SPKT Polres Parigi Moutong. TMT 17 Januari 2011, PS Pamin Uren Subakrenmin di Tres Narkoba Polda Sultan. TMT 5 April 2013, PS Pamin Subakrenmin di Tres Narkoba Polda Sultan. TMT 31 Juni 2013, Operator PID di Tres Narkoba Polda Sultan. TMT 15 Januari 2017, Pamin Subakrenmin di Pamofit Polda Sultan. TMT tujuh 2020, PS Panit Subdit Wulster Ditpam Ufid Polda Sultan. Almarhum meninggalkan seorang istri dan lima orang anak. Selesai. <San> Komandan upacara memasuki tempat upacara langsung mengambil alih pasukan. Inspektur upacara memasuki tempat upacara pasukan disiapkan Laporan komandan upacara Dengan ini kami serahkan jenazah almarhum itu arti ranti Allah kepada dinas kepolisian Polda Sulawesi Tengah untuk dimakamkan secara dinas. Terima kasih. Setiap prinsip perjuangan dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, yang selalu rajin dan tekun mendoakan tugas. Yang dipercayakan kepadanya Sepanjang riwayatnya adalah seorang prajurit Yang selalu mendarmabaktikan dirinya dalam institusi polri Bangsa dan negara Dan mengorbankan segala apa yang ada padanya bagi kita semua Untuk Huh? <laughs> Kamis 3 Februari 2022 dimulai Komandan upacara memasuki tempat upacara Langsung mengambil alih pakutan Kami nama Kompol Pol Supra Hidno Jabatan Direktur Pamufid Polda Sultan Selaku Inspektur Upacara Atas nama negara, bangsa dan kepolisian Republik Indonesia dengan ini mempersembahkan kepada persada bumi petiri rasal almarhum nama Andi Rantalu pangkat NRP Inspektur Satu Polisi nama betul Bapak Jenderal dipimpin oleh Komandan Upa Jenderal Kap Kapo hormat Maju Bukan kota di luar